Piala Dunia 2022 di Qatar mendatangkan banyak penggemar dari seluruh dunia untuk mendukung tim favorit yang bertanding. Para penggemar tentu tidak hanya pria saja, banyak juga wanita cantik dan seksi yang juga turut hadir di stadion untuk memberikan semangat. Para wanita cantik tersebut berhasil tertangkap kamera dan membuat salvo banyak orang, penasaran dengan sosok supporter cantik dari berbagai negara. Berikut 7 sporter cantik di Piala Dunia 2022, tapi sebelum lanjut ke pembahasan, mohon subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar sepak bola dari channel ini, kalau sudah mari kita lanjut. Pertama ada suporter cantik asal Jepang. Gadis cantik tersebut tampak menggemaskan menggunakan bandana merah serta tambahan stiker bendera Jepang di TV. Ia adalah seorang pemandu sorak yang mengibarkan bendera asalnya dengan penuh semangat saat menonton pertandingan. Berikutnya tertangkap kamera seorang wanita yang seksi dan cantik di stadion. Ia merupakan penggemar sekaligus supporter untuk negara Polandia dalam ajang Piala Dunia 2022 dalam pertandingan antara Polandia dan Arab Saudi. Fans Polandia sangat senang dengan kemenangan negaranya termasuk wanita di atas, suporter asal Maroko juga tak kalah cantik dan mempesona. Seperti pada pertandingan Maroko versus Spanyol, kedua suporter wanita asal Maroko tersebut tampak mempesona dengan rambut panjangnya yang indah. Mereka terlihat memegang bendera negara asalnya untuk memberikan dukungan saat pertandingan berlangsung. Berikutnya ada supporter asal Argentina yang juga tampak seksi dan cantik. Kedua perempuan di atas tampak semangat sekaligus tampil seksi dengan baju jersey khas Argentina. Setelah kalah dari Arab Saudi dan takut didiskualifikasi, Messi dan rekan setimnya mengembalikan harapan fans Argentina dengan mengalahkan Meksiko. Para pendukung Argentina sangat gembira dan merayakan kemenangan tersebut. Suporter asal Brasil tentunya juga menarik perhatian, seperti pada potret di atas tertangkap wanita cantik dan seksi yang memberikan dukungan untuk negara Brasil. Ia tampak seksi dengan mengenakan jersey Brasil yang dilipat ke atas, sehingga memberikan berikutnya masih ada penggemar sekaligus supporter asal Brasil yang tampak seksi untuk dilewatkan. Seperti pada potret di atas, tertangkap beberapa wanita Brasil yang tampak seksi mengenakan crop top. Pertandingan bola dunia tentu tidak akan lengkap tanpa penggemar Brasil yang mempesona saat menunggu negaranya memenangkan. Terakhir ada tertangkap kamera seorang supporter asal Serbia yang cantik dan menawan. Ia terlihat mengenakan sheikmah bertuliskan Serbia di kepala sehingga sosoknya semakin manis dan mempesona.